kiri gimana sih kajarin dong Halo guys Assalamualaikum semuanya di video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan memberikan yang terbaru lagi Oke kita langsung aja simak satu persatu presetnya ya Oke okay, selanjut ke presiden yang kedua ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga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 Oke okay, lanjut ke persediaan yang keenam Oke lanjut ke persediaan yang ke tujuh okay, ya.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 ke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-11 guys.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 Oke lanjut ke presiden yang ke-14 ya. <SILENGALAN> Oke lanjut ke presiden yang ke-15. <SILENGALAN>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 Oke, okay, lanjut ke peserta yang ke-18. Oke, okay, lanjut ke peserta yang ke-19. Oke okay, lanjut ke presiden yang terakhir Itu ke-20 Dan aku takkan Mengulang kedua kalinya Hati semuanya